Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Peserta didik kelas 10 SMK Negeri 4 Pekalongan Bagaimana kabar kalian kali ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selamat ya Baik, eh, pada pertemuan kali ini eh, Kita akan belajar tentang logaritma Yaitu materi kelas 10 semester gasal Setelah kemarin kita sudah belajar bilangan berpangkat Kemudian bentuk akar Nah sekarang kita masuk ke logaritma Baik langsung saja ya Nah pengertian logaritma Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen Eksponen adalah bilangan berpangkat ya kemarin Secara umum ditulis A pangkat C sama dengan B jika dan hanya jika A log B sama dengan C jadi uh, bilangan ber, uh, dari bilangan berpangkat A pangkat C sama dengan B kalau ditulis dalam logaritma dia jadinya A log B sama dengan C dengan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 0, B nya lebih dari 0 A disebut dengan bilangan pokok logaritma atau basis nah ini bilangan pokoknya ya A. B disebut dengan numerus yaitu bilangan yang di dilogaritmakan Uh, contoh 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi kalau ditulis dalam logaritma dia jadinya 2 log 8 sama dengan 3. Ini 2 ya bilangan pokoknya 2, log 8 ya 8 tadi dia sebagai B ya. B itu adalah numerus yaitu bilangan yang di logaritmakan 3. Jadi 2 dipangkatkan berapa sih biar ada 8 sama dengan 3 kemudian 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 81 kalau diterjemahkan dalam logaritma jadinya 3 log 1 per 81 negatif 4 10 pangkat 4 sama dengan 10.000 uh, jadi ditulis dalam logaritmanya 10 log 10.000 4 atau cukup ditulis log 10.000 4. bilangan pokok 10 di sini e, bisa tidak usah ditulis ya. Oke, Bu Adin kan kemarin sudah kirimkan modul di pembelajaran e-learning ya matematika untuk kelas 10. Jadi silakan kalian baca di situ sudah lengkap. Ini Bu Adin membantu untuk menjelaskan sedikit materinya. Baik berikutnya Nah ini sama seperti dengan bentuk pangkat dan uh, bilangan berpangkat dan bentuk akar Untuk logaritma itu dia juga punya sifat-sifat yang harus kalian pahami ya. Karena sifat-sifat inilah yang akan digunakan untuk penerapan soal uh, bentuk logaritma P log B sama dengan X maka P pangkat X sama dengan B Ini sama kayak tadi ya kemudian P log AB itu sama dengan P log A tambah P log B jadi dia bisa dijabarkan jadi uh, ini kan perkalian ya artinya ya aduh sorry sebentar A kali B maka bisa dijabarkan jadi P log A tambah P log B dengan syarat ini P nya sama bilangan pokoknya sama kemudian P log A per B ini pembagian dia jadi dikurangi P log A kurangi P log B P log a pangkat n sama dengan, nah ini di sini ada pangkat n nya, dia pangkat n nya turun ke depan, taruh sini n kali p log a. P log a kali a log b kali b log c sama dengan, nah ini uh, dia bisa hanya hilang ya, jadi didapatkan ada p log c. Nih p log c dengan a tidak sama dengan satu dan b tidak sama dengan satu. A log b bisa di, bisa dijabarkan juga jadi p log b per p log a di sini memunculkan bilangan pokok yang baru ya dan harus sama dimunculkan di sini p log b per p log a kemudian p log x sama dengan nah kalau mau dirubah jadi uh, ini ya x nya yang jadi bilangan pokok dan p nya yang jadi numerus maka dirubah jadi satu per x log p dengan x tidak sama dengan satu A pangkat A log X sama dengan X Ini ya sama A pangkat A log X ya Kalau ininya uh, sama ini Maka jadinya dia X A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M kali A log B Nah ini pangkatnya kan ini dulu ya N per M kali A log B Kemudian P log 1 sama dengan 0 P01 sama dengan 0. Dari mana ini? Kan dari uh, semua bilangan. Ya, kalau dipangkatkan 0 itu P. Eh, ya, kalau dipangkatkan 0, maaf itu sama dengan 1. Ya, maka kalau ditulis dalam logaritma P01 log sama dengan 0. Kemudian p log p sama dengan 1. Ya, p log p sama dengan 1 dan p log p pangkat n itu sama dengan n. p log p pangkat n sama dengan n. Ya, ini adalah sifat-sifat dari logaritma. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh soalnya. Nah, Bu Adin uh, masih uh, ter, masih apa? berikan di sini sifat-sifatnya ya supaya kalian bisa lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal penerapannya. Yang pertama sederhanakan 2 log 4 kurangi 2 log 6 ditambah 2 log 12. Nah, di sini dilihat ini bilangan pokoknya sama ya, 2, 2 dan 2. Jadi, kalau pengurangan tadi yang ini pengurangan dia bisa diubah jadi pembagian. Kemudian penjumlahan dia bisa dirubah jadi perkalian. Didapatkan 2 log ini 4 dikurangi 6 ya. Uh, jadi 4 dibagi 6 ini ka, tambah jadi kali ya, kali 12. Nah, kalian cukup hitung yang ininya dulu. Uh, ini bisa disederhanakan ya. 12 dibagi 6 2. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8 Ini duanya masih utuh 2 log 8 sama dengan 3 2 pangkatkan berapa Biar ada 8 kan sama dengan 3 ya. 2 pangkat 3 Itu sama dengan 2 x kali 2 kali 2 8 Oke berikutnya 3 log 4 x 2 log 125 x 5 log 81 Nah ini bilangannya diseranakan dulu 4 4 nya dirubah jadi uh, 2 pangkat 2 3 log 2 pangkat 2 Kemudian 125 dirubah jadi 5 pangkat 3 ya, 2 log 5 pangkat 3 81 dirubah jadi 3 pangkat 4 ya, 3 pangkat 4 itu kan 3 x 3 x 3 x 3 teman -teman, 81 Nah kalau sudah diseranakan ini uh, dengan menggunakan sifat yang ini ya P log A pangkat N N nya turun ke depan N kali P log A Jadi kalau 3 log 2 pangkat 2 Ini yang sebagai N kan 2 2 nya turun sini 2 Kali 3 log 2 nya masih utuh ya Kemudian kalikan lagi Ini 2 log 5 pangkat 3 Nah ini 3 nya juga turun Ini 3 Kali 2 log 5 Kali 5 log 3 pangkat 4 4 nya turun Kali 5 log 3 gitu Nah sekarang ini uh, 2 x 3 x 4 Nih 2 x 3 x 4 Terus yang logaritma-logaritma semua jadikan 1 Jadi 3 log 2 x 2 log 5 x 5 log 3 Nah kemudian sesuai dengan sifat yang kelima ini P log A x A log B x B log C dia jadinya P log C Ya, uh, ini tadi menggunakan sifat logaritma yang kelima, ya. Uh, Belok A kali A, log B kali B, log C sama dengan B log C. Jadi, ini 3 log 2 kali 2 log 5 kali 5 log 3. Uh, jadi, sama dengan 3 log 3, ya. Ini duanya hilang, sama 5 nya juga hilang. 2 kali 3 kali 4 itu sama dengan 24, nah. 3 log 3 itu sama dengan 1. Jadi, ketemunya adalah 24. Berikutnya. 36 pangkat 6 log 3 jadi ini sama dengan 36 uh, kemudian di disini dia uh, dipangkatkan 2 ya jadinya 36 log 9 ya jadi ini dipangkatkan 2 6 pangkat 2 itu 36 log 3 nya pangkat 2 sama dengan 9 nah 36, 30, 36 pangkat 36 log 9 itu sama dengan 9 sesuai dengan sifat logaritma yang ini A pangkat A log X sama dengan X kemudian yang contoh D uh, log 5 ditambah 1 per 4 log 10 ditambah 1 per 25 log 100 uh, sama dengan log 5 masih utuh tambah nah ini 1 per 4 log 10 dia dirubah jadi uh, ini kan 4 log 10 nya di bawah ya atau jadi penyebut maaf jadi penyebut nah sekarang dirubah jadi ke atas berarti yang ininya dia jadinya 10 log 4 Ya, sesuai dengan sifat logaritma yang ini P log X sama dengan 1 per X log P ya. jadi uh, ini jadi 10 log 4 ditambah 1 per 25 log 100 jadi 100 log 25 sama sesuai dengan sifat logaritma yang ketujuh juga ini nah ini kalau sini nggak tertulis bilangan pokoknya berarti dia 10 ya berarti ini sudah sama semua bilangan pokoknya adalah 10 ini 10 ini Oh ini maaf ini uh, 100 Nah kemudian uh, Jadi ketemu sama dengan log 5 Ditambah log 4 Ditambah dengan log 5 Kenapa kok ini bisa jadi log 5 Oke ini masih diseranakan di sini gak dicantumkan Ini 100 nya dia dirubah jadi 10 pangkat 2 Log nah 25 nya disederhanakan jadi 5 pangkat 2 Oke? Nah sesuai dengan sifat bilangan berpangkat Yang mana Ini ya A pangkat M log B pangkat N Itu sama dengan N per M kali A log B Berarti ini jadi N Ini jadi ini jadi M Ini jadi N Jadi 2 per 2 Kemudian sisanya ini 10 log 5 Nah 2 per 2 sama dengan 1 ya Jadi 10 log 5 di sini 10-nya tidak usah dicantumkan jadi di sini makanya dia jadinya log 5 ya. Berarti ini uh, perkalian dari logaritma dia jadinya dikalikan ya. Jadi ini enggak dicantumkan juga nih. Buatin kasih keterangan biar kalian paham. Uh, ini sama dengan log ya. Ah, oh, sorry. dikalikan semua dikalikannya, jadinya log 5 x 4 kali 5 masih kurung 5 x 4, 20 20 x 5, 100 maka di disini didapatkan log 100 berapa log 100 dengan, uh, 10 ya 10 log 100 sama dengan uh, 10. Oh, 10 maaf, uh, sebentar jadi didapatkan jadi didapatkan log 100 uh, log 100 di sini sama dengan 10 oke okay, lanjut berikutnya contoh yang kedua diketahui 2 log 3 sama dengan a dan 3 log 5 sama dengan b nyatakan dengan a dan b bentuk-bentuk berikut uh, 16 log 3 nah kalian kalau mau menye menyederhanakan seperti ini kalian lihat ini 16 nya dirubah jadi 2 pangkat 4 24 log 3 sama dengan Nah sesuai dengan bilangan sifat e, logaritma Ini yang berarti yang ada perpangkatannya ya Ini ya A pangkat M Log B pangkat N sama dengan N per M kali A log B Di sini kalau nggak ada kan dia pangkat 1 Jadi N-nya dia 1 per M-nya itu 4 kali 2 log 3 Sama dengan 1 per 4 Nah di soal ini udah diketahui 2 log 3 itu sama dengan A Jadi Tinggal 2 log 3-nya diganti dengan A. Hasilnya 1 per 4 A. 9 log 32. 9-nya dirubah jadi 3 pangkat 2. 32 dirubah jadi 2 pangkat 5. Masih dengan menggunakan sifat logaritma yang ini, yang ke-9 ya. Jadi ini n per m, n-nya 5, per m-nya 2, kali 3 log 2. Sama dengan 5 per 2. Nah, di soal yang diketahui adalah 2 log 3. Jadi, 2 uh, 3 log 2 dirubah jadi 1/2 log 3 ya sesuai dengan cepat yang ke-7 p log x 1/x log p 5/2 nah kemudian 2 log 3 kan diketahui a jadi dia 5/2 a Berikutnya, uh, contoh soal dan pembahasan dari logaritma Nah, sekarang bentuk soalnya seperti ini Tentukan nilai logaritma dari 3 log 81 kurangi 5 log 32 kali 2 log 25 per 16 log 64 Langkah awal adalah kalian sederhanakan dulu ini angkanya 81 disederhanakan jadi 3 pangkat 4 32 disederhanakan menjadi 2 pangkat 5 25 disederhanakan menjadi 5 pangkat 2 Kemudian ini 16 ya 16 nya disederhanakan jadi 2 pangkat 4 64 disederhanakan menjadi 2 pangkat 6 Nah kemudian ini ses uh, sesuai dengan sifat logaritma juga Yang mana ini ya P log A pangkat N sama dengan N kali P log A Jadi 3 log 3 pangkat 4 4 nya turun ya 4 kali 3 log 3 Kurangi, jadi sama ya 5 nya turun 5 kali 5 log 2 Kali 2 nya turun Jadi sisanya 2 log 5 Per ini juga Menggunakan sifat logaritma yang ke 9 ini ya N per M kali A log B N nya 6 M nya 4 Jadi 6 per 4 kali 2 log 2 Nah 3 log 3 kan sama dengan 1 ya Jadi ini 4 kali 1 kurangi Eee uh, Nah, kemudian ini kalikan nih 5 kalikan dengan 2 sama dengan 10 Nah 5 log 2 kali 2 log 5 ini duanya hilang ya jadi sisanya 5 log 5 Per 6 per 4 2 log 2 sama dengan 1 4 kali 1 4 kemudian kurangi 5 log 5 kan sama dengan 1 1 kalikan 10 hasilnya 10 per 6 per 4 hasilnya negatif 4 dari mana kita hitung dulu ya 4 kurangi 10 negatif 6 dibagi dengan 6 per 4 oke kalian ingat pembagian dari pecahan dia jadi perkalian kemudian suku kedua dibalik jadinya 4 per 6 6 nya bisa kita coret hasilnya adalah negatif 4 nah begitu oke lanjut contoh soal yang berikutnya Diketahui log P sama dengan A dan log Q sama dengan B tentukan nilai dari log P pangkat 3, Q pangkat 2 adalah kalian lihat ini ya, yang diketahui log P sama dengan A dan log Q sama dengan B log P pangkat 3 Q pangkat 2, ini diserahkan jadi log P pangkat 3 ditambah log Q pangkat 2, karena ini perkalian jadinya dia penjumlahan ya, Di sini dengan sifat yang kedua ya P log A kali B sama dengan P log A tambah P log dengan, nah ini turun ke depan jadi tiga ya, tiga log P tambah, ini 2 nya turun ke depan, jadi dua log Q sesuai dengan sifat yang ke mana, hmm ini P log A pangkat N sama dengan N kali P log A, nah log P kan diketahui ya, tiga ya, eh A ya sorry, log P diketahui A berarti ini tiga kali A ditambah dua log Q nya sama dengan B, yaudah berarti hasilnya tinggal 3 A ditambah 2 B Okay, berikutnya. Contoh soal dan pembahasan berikutnya diketahui 5 log 3 sama dengan a dan 3 log 4 sama dengan b. Tentukan nilai dari 4 log 15. Nah, kalian lihat ini acuannya ya. 5 log 3 dirubah jadi 3 log 5 1/a ya tadinya kan 5 log 3 jadi 3 log 5 maka dia A nya yang tadinya jadi pembilang jadi penyebut 1 per di disini 3 log B, 3 log 4 masih YouTube B yang ditanyakan 4 log 15 gunakan sifat logaritma yang ini ya A log B sama dengan P log B per P log A disini uh, pakai C gak apa-apa uh, gak masalah maka didapatkan 4 lima 15 sama dengan nah kalian lihat ini ada angka yang diketahui ada lima tiga sama empat ini angka yang diketahui ini tuh jadi perlu buat kalian untuk merubah uh, bentuk logaritmanya jadi celok percelok a ini ada angka 4 sama 15 eh uh, yang di sini dimunculkan bilangan pokok 3 ya 3 log 15 per 3 log 4 ya sesuai dengan ini sifat-sifat yang keenam alog p p log b per p log a sama dengan 3 log 15 disiratkan menjadi 3 kali 5 per 3 log 4-nya masih utuh karena di sini sudah diketahui 3 log 4 p nah ini perkalian logaritma dia dijabarkan jadi penjumlahan 3 log 3 ditambah 3 log 5 per 3 log 4 3 log 3 sama dengan 1 ya tambah 3 log 5 diketahui ini sama dengan 1 per A per 3 log 4 nya itu P ya taruh sini nah 1 ditambah 1 per A per B dikalikan dengan A per A kenapa? kok kok dikalikan A per A karena ini dia eh, 1 ditambah 1 per A yang atas ya kita hitung ini yang atas kan dia jadinya A tambah satu ya, uh, ini a tambah satu per masih ada per lagi. Ini yang bawahnya B Oke, okay. maka hasil akhirnya adalah bentar. Maka hasilnya ini satu kali a, itu a. Kemudian uh, sebentar, baru hapus dulu yang ini. 1 per A kalikan A sama dengan 1, per B kali A sama dengan AB. Selesai. Ya. Semoga eh, dengan adanya penjelasan tentang materi logaritma sedikit ini bisa membantu kalian dalam memahami materi logaritma. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.